a uh. sebelum beranjak kita harus tenang terlebih dahulu. Hai, Hai. halo. Hai. Ya bisa uh, kita akan mendengarkan sambutan dari kepala sekala SDN 001 Semarang. Kepada ibu menteri dari SDN 001. Oke.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 sebelumnya, anak ibu, ibu sebelum acara nanti usia dari Pak tidak boleh banyak ya. alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, yang saya hormati pada hari ini saya tanyakan, Anda Pak Titi yang saya hormati dan saya tanyakan bapak dan ibu di wajah besar SDN Pasongga baik itu terdiri maupun tenaga kerja yang saya hormati bapak dan ibu wali siswa, siswi yang hari ini berkenan berpartisipasi datang untuk mengganggu acara pada hari ini. yang saya hormati juga anak-anak ibu, mahasiswa untuk mengganggu. Bapak mau coba seperti apa yang disampaikan ibu kepala sekolah tadi? apakah kabar? Majelis semangat luar biasa. Yang mudah mudahan bapak doakan anak anakku semua menjadi anak anak yang soleh dan solehah. Amin. Anak anak yang bermanfaat untuk kedua orang tuanya. Amin. Ah. Ah, ah. ah. Anak anak yang bermanfaat untuk agamanya. Amin. Ah. Ah, ah. Anak anak yang bermanfaat untuk bangsa dan negaranya. Amin. Amin ya Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asalamualaikum. Al Yuzhirahu ala dinitul wa lafadilillahi shahidat Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la shariqah Wa ashadu anna sayyidana muhammad al-abdu Rasulullah nabir ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi azimain amma ba'dah Sapa? Dan saya melihatkan ibu bapak sekolah FDF 021 Sungai Tunjang kita doakan mudah-mudahan ibu kepala sekolah kita diberikan umur yang panjang diberikan kesehatan oleh Allah SWT diberikan keberkahan di dunianya baik di dunia maupun di akhiratnya akhir. oh, Alhamdulillah ibu kemsek kita bisa berangkat umurnya kita doakan mudah-mudahan perjalanannya diberikan kemudahan, keselamatan kesehatan kemudian nanti ketika sampai di tanah suci beribadah, diberikan juga kekuatan, kesehatan, kemudahan sampai nanti kembali ke tempat kita dalam kondisi yang sehat amin, amin ya Allah dan mudah-mudahan nanti ibadah kita adalah ibadah umroh yang makdul di oleh Allah subhanahu Amin. dan mudah-mudahan kita semua bisa nyusul. Kelompaknya nama kamu, ibu Mudah-mudahan kita bisa menyusul, amin Amin, ya Rabbah rakyat Yang saya hormati dan saya muliakan pula Para dewan guru, anak Dari SDL, tahun 21, tahun 21 Kita harus sekolah kan? Kita doakan bapak ibu guru kita juga demikian Mudah-mudahan bapak ibu guru kita Diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa taala Amin, ya Rabbah rakyat Diberikan umur yang panjang serta keberkahan dunia dan lainnya Kau tuas salam ini adalah tidak lain tidak bukan adalah untuk mempererat tali persaudaraan kita. Ini yang pertama Apa yang pertama? Mempererat tali persaudaraan. Iya. Mempererat tali persaudaraan kita. Kenapa? Karena tidak mungkin saat ini kita berkumpul semua di sini. Tidak lain tidak bukan adalah untuk bersilaturahmi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wa jami'a wa la Walafarrohu. Apa artinya? apartine. Berapak kali tepuklah saudara semua kepada tadi agama mohon dari jaringan kami bersurai ramai. Anak-anak Bapak semua dengar. Dengarkan. Semua di sini Bapak tanya, di sini semuanya merasa beriman tidak? Merasa beriman tidak? ورب الذين خلقوا Thank you. Dalam yeah. yeah. negeri yeah. and yeah. you shut have right <laughs> up وما أَتَّخَذْنَا مُحَمَّدَ رَسُولَ اللَّهِ الَّذِي أَنْزَلْنَا عَلَيْهِ الْبَيِّنَاتِ وَقَوَادِرَ الْأَمْرِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَىٰ